Jadi di sini untuk menentukan nilai X nya kita bagi menjadi tiga bidang. Yang pertama luasan pertama, luasan kedua, dan luasan ketiga. Yang pertama luasan pertamanya enam dikali dua sama dengan dua dan yang kedua empat dikali dua sama dengan delapan, yang ketiga dua dikali enam sama dengan dua Untuk mencari nilai X nya yang pertama, di sini kita ambil, ambil titik tengah dari sini, sini dari titik sini ke sini dua. Jadi, titik tengahnya nilainya 1. Dikali luasan yang pertama 12. Ditambah dari sini ke sini 2. Di sini kita tambah 2. Sama dengan 4. 4 dikali luas yang kedua sama dengan 8. Ditambah 4. Di, Kesini 2, 6. Di sini tambah 1 sama dengan 7. Dikali luasan yang ketiga sama dengan 12. per Luasan 1, luasan 2, luasan 3 12 ditambah 8 ditambah 12 Sama dengan Ini 12 ditambah 32 Ditambah 84 Per 32 sama dengan 128 per 32 sama dengan 4 Untuk nilai Y nya Dari sini ke sini nilainya 6 Nambil titik tengah sama dengan 3 3 dikali Luasan pertama 12 Ditambah Bidang yang kedua sama Titik tengahnya sini Nilainya 3 Dikali luasan yang kedua 8 Ditambah 3 Dikali 12 Per Luasan pertama Luasan kedua Luasan ketiga 12 Ditambah 8 Ditambah 12 Sama dengan Ini hasilnya 36 Ditambah 24 Ditambah 36 Per 32 Sama dengan 96 per 32 Sama dengan 3 Jadi Jadi Titik berat bidang bentuk H sama dengan X-nya 4, Y-nya 3. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Rona dengan Rufat. Siapa dulu? Saya aja, Pak. Rona.